man zaman kecepit terutama adalah peran para habaib niki pun kecepit mendukung A disalahkan mendukung B disalahkan ngajak bersatu ya disalahno ngajak rukun ya disalahno jangan sesekali kita mau diadu domba antar umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam min abdil musibah paling besarnya musibah ini mufaraqah bainal ummah. Terpecahnya antar umat Nabi Muhammad. Mu Botok aurat nutup aurat. Jangan kita ikut-ikutan mereka yang sudah terkontamin daripada pengaruh-pengaruh Romawi dan Persia. Niki lanjut apa Allahumma sallallahu alam ala Muhammad Qaum Diawali dengan huruf Qaf Secara etimologi Secara bahasa Di dalam Al-Quran Huruf Qaf ini sejumlah 7034 Dan Al-Quran itu berjumlah 7034 Huruf Qaf, gak percaya yuk, hitung Ugi, diceritakno tiang niku yang terkontaminasi dengan Persia dan Romawi. Disebutkan yang pertama adalah kaum Jabarin, yaitu kaum sebuah kaum penguasa yang diktator, singkejeman be rakyatih. Sedoyot rakyat niki diperes dipaksa dan dirolimin dan yang kedua yaitu adalah kaupa yang dimaksud buka buta masalah tafakkur fiddin orang ngerti fakih zaman ini zaman orang yang amin banyak orang buta tidak mengerti syariati kustikan jenabi dan mereka banyak berkomentar di dunia media sosial alias med medsos Zaman ini zaman kecepit Terutama adalah peran para habaib Nikim pun kecepit Mendukung A disalahkan Mendukung B disalahkan Ngajak bersatu ya disalahno Ngajak rukun ya disalahno Beberapa saat yang lalu Saya menulis Peran-peran para ulama terdahulu yang diawali dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Wasallam sebelum berdakwah, saat teringi belajar ngaji, saat teringi belajar sholat, saat teringi belajar zakat, lan haji, maka belajar uhwah Belajar bersatu, bicara nih, wong Islam niki bersatu. Jangan ada diantara kita yang terpecah belah sebelum adanya jihad. Sebelum adanya apapun Kanjeng Nabi niku ku wanti wanti carane umat Islam ini rukun 13 tahun Dirukunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baru hijrah wis solid, Lekwis kuat Baru kita ke fase berikutnya Makanya panjenengan hati-hati pak Lek wonten oknum-oknum Organisasi tertentu Yang menolak persatuan Maka ketahuilah TK ini bukan organisasi yang NU NO asli. Leono wong NU, NO. halo, loh masya Allah Muhammad. Leono wong NU, NO. terus kok gak kelam satu dengan orang lain? Berarti itu bukan NU NO yang asli. Sirahnya adalah panjenengan buka manuskrip, nanti manuskrip doang. Manuskrip itu bentuknya cilik warna ini kuning kayak mie, apa ikut sini krip krip ya, ya wisiku modal modal kayak ngono lah. Daniku di tahun 1938, ketika PBNO dipimpin oleh Romo Haji Mahfud Siddiq Kyai Mahfud Sidik, Kyai Abdullah Siddiq Kyai Ahmad Sidik, nih kita yang lasem, yang memimpin PBNO tahun 1938. Beliau menguasai semua organisasi. Di antaranya beliau mengeluarkan maklumat, mengeluarkan maklumat tahun 1938 mengeluarkan maklumat untuk mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Monggo tiang Islam seluruh Indonesia, warga Nahdliyin untuk melaksanakan tablik akbar menyelenggarakan peringatan Isra wal Miraj yang isinya adalah untuk penggalangan dana membantu Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki Mahfud Sidik niki semerap. Lek ten Palestina humu wahabiyun, irhabi wahabi. golongan IPCMM Persatuan Jenggot Morat Marit. Beliau tahu kalau mereka Sebagian adalah Hanafiah, sebagian mereka adalah juga ada Syafi'i, tapi diajak tiang Nahdlatul Ulama ini membantu umat Islam yang lain. Memang, piye carane Indonesia ini terkotak-kotak, ojok sampai NU ketokan gede. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini dianggap organisasi yang paling besar, ojok sampai. Ini programnya Yahudi, Ponorogo. Sebab, siapapun yang ingin menguasai Indonesia harus menguasai NU NO dulu, karena kekuatan sejati yang ada di Indonesia ini adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, ala Muhammad makanya bagaimana caranya NU NO ini dirusak, di antaranya mengadu domba dengan orang lain, ketika ke mahfud sidikmiki mengeluarkan maklumat, maka ditangkap oleh Belanda dicekel kali Londo untuk menarik maklumat tersebut ojok sampai nyatuk noong islam marah Belanda tapi atas siasat Romo Kyai Haji Wahab Hasbullah beliau dapat dibebaskan di dalam beberapa persidangan ketika muktamar NO yang keempat tahun 1939 Romo Ki Haji Hasim Nafa bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal mudah-mudahan mangkete akhirat kula panjenengan kembali kali Ki Haji Ashari, amin ya rabbal niku diceritakno ketika pembukaan muktamar NU NO, yang keempat Ki Haji Hasim mengatakan tidak ada satupun yang membuat aku bahagia kecuali maklumat Ki ke Mahfudz termasuk yang didawahkan kali Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid utawi Gus Dur. Gus niki matur, tidak ada yang aku kagumi kecuali Kyai Mahfudz Siddiq. Karena apa? Berhasil menyatukan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini zaman persatuan. Jangan sesekali kita mau diadu domba antar umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Min akbaril musibah Paling besarnya musibah ini, mufarakah, bainal ummah, terpecahnya antar umat Nabi Muhammad. Bicaraan ini kiri rukun, poro raba, sampai putus silaturahmi. Mudah-mudahan majelis ridwan ini menjadi pemersatu semua ormas, menjadi pemersatu segala madhab, dan yang pasti kita tidak setuju dengan Wahabi, kita tidak setuju dengan Syiah. Tetapi kita sebagai umat Islam kita tidak akan mencaci maki mereka, kita tidak akan memusuhi mereka. Biarlah mereka mencaci kita, biarlah mereka memaki kita. Toriko Embah Hasim Ashari anti mencaci maki siapapun. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, an dalam keadaan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah ini luweh apik daripada segala keramat dan kita doakan mudah-mudahan nahtutul ulama la ya'lu wa la yu'la alih mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai hari kiamat untuk memegang bendera ahlu sunnah wal jamaah sehingga bisa membimbing Indonesia menuju negara bal delatun warabbun